halo bro assalamualaikum bro kali ini saya mau melanjutkan video sebelumnya yaitu saya video saya itu kan merakit sasis mn menggunakan part metal ya kan nah yang saya mau ulas sedikit nih dari video yang sebelumnya video sebelumnya kan dudukan sub breakernya itu ada di sini ya kan Sebenarnya yang aslinya sih memang untuk MN itu kan sebelah sini. Makanya saya geser sebelah sini. Ternyata pas saya coba itu keras, Bro. Itu terlalu keras. Terlalu keras buat saya dan dia mainnya juga nggak terlalu bagus ya. Oleh karena itu, saya bikin modifikasian lubang lagi. Satu ini lubang baru di antara baut lubang dudukan link rod dengan dudukan baut yang buat seperti ini di sini. Saya dibikin tengah-tengah biar hasil mainnya enak seperti yang di depan yang saya sudah modifikasi. Dan perbedaannya akan seperti ini, Bro. Dia lebih main. Oke. Okay. Dia lebih enak. Oke okay, ya. Saya akan pindahkan dulu ke lubang yang modifikasian saya biar mainnya lebih enak. Oke. Okay. Kenapa saya pindahkan, Bro? Karena saya satu ya. Saya memang mengejar performa dulu, Bro. Biar mainnya si kaki-kaki itu lebih enak seperti ini lebih enak dibandingkan yang tadi karena saya menggunakan sobraker tipe yang lubang ke lubang itu adalah 7 cm dan ini sobraker khusus untuk RC110 makanya saya pindahkan agak lebih sedikit miring ya kurang lebih sekitar Ya, adalah mungkin 45 derajat atau 30 derajat ya. Dari sini, poros ke sini. Kurang lebih sekitar ya 40-30 sampai 45 derajat lah. Biar mainnya itu lebih enak ya. Oke, saya akan merakit part yang lainnya. Oke. Ban sudah terpasang semua. Dan lihat mainnya lebih enak. Selanjutnya saya akan pasang gearbox. Gearbox juga saya uh, udah pernah bikin videonya. Dan ini gearboxnya. Di dalamnya ini saya menggunakan model kedua. Gearnya, gear, gear sistem gear transmisinya itu menggunakan model yang kedua. Kalau untuk lebih jelas kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Oke, ya, saya akan pasang. Terus saya juga saya kasih uh, plat tambahan buat pengaman ya. Apabila kalau kita main di batu-batuan itu ya lumayan aman lah terus juga enggak ya membantu biar enggak kesangkut juga ya tersangkut atau apalah oke okay? saya pasang dulu Oke okay? halo bro udah jadi nih ya kan udah saya pasang box sudah pasang terus ban juga udah saya pasang semua udah tinggal rakit tinggal kita coba tes dan kita pasang bodinya dulu ya Bro ya Oh iya untuk body saya seperti ini ISC nya saya pindahkan ke sini karena memang uh, kabelnya ya kabelnya terlalu pendek jadi saya pindahin ke sini terus untuk dudukan tiang body juga saya udah tambahin lagi menggunakan uh, apa ya baut piser yang buat PCB PCB board ya kan jadi dia dudukannya akan lebih tinggi ntar ya kita coba lihat ya seperti ini juga saya juga tambahin juga di sini biar stabil oke lah kita coba lihat dan kita pasang terus kita tes seperti apa sih performancenya sih karena saya juga belum belum tahu karena memang baru-baru saya pasang juga baru saya rakit. udah jadi guys, tuh oh, udah jadi. Ya, dia dudukannya lebih tinggi ya, bro. Dari dari aslinya ya. Itu yang tadi saya penambahan uh, pisser atau pisser PCP baut ya lumayanlah lebih tinggi dan lumayanlah untuk suspensi enak lembut, halus oke, sekarang kita tes suspensinya atau subbreakernya kita jatuhkan dari atas ke bawah Mantulnya Coba anda lihat Oke enak Oke kita coba ya Oke, Oke. Kita coba ya Oke Oke ya halo bro Sekarang kita coba tes ya di sini ada rintangan-rintangan buatan, lah ya. Kita nanya, lihat nih, segimana sih performanya, ini mungkin kita coba dulu. Kita bikin dulu rintangan-rintangannya. Nah, oke, kita coba lihat. Yang tinggi, bro. Suspensinya juga enak sekali, ya. Oke, kita coba lihat. Di kita coba di bagian belakang, terlihat lihat. Oke okay, bro Oke. Okay, cukup sekian, Bro. Dan hasilnya buat saya sangat memuaskan. Jadi itulah fungsinya. Dudukan subrekernya saya dimundurin ke belakang ya kan karena saya menggunakan suspensi bawaan RC atau bawa untuk untuk RC 110 dengan ukuran lubang ke lubang 7 senti ya kan dengan tipe suspensinya yang menggunakan dua spring dua spring ya coba lihat di sini ada dua spring ini spring pertama ada dua spring Ya kan terus di sini juga ada adjusternya apabila kalau memang merasa terlalu keras atau apa kita bisa adjust di sini kita bisa adjust di sini kita bisa putar-putar di sini ya kan mantap oke guys